Hai hai hai tahukah kalian sob, serangan harimau adalah bentuk konflik manusia dengan hewan liar yang ekstrim Serangan ini bisa saja terjadi dengan berbagai alasan Dan kanon katanya, serangan harimau melebihi serangan manusia oleh kucing besar lainnya Namun untuk jumlah kematian akibat serangan harimau menunjukkan keberadaan sekitar 373.000 korban antara tahun 1800 dan 209 dengan rata-rata sekitar 1800 jiwa per tahun seperti yang dialami oleh seorang perempuan yang tewas diterkam harimau Siberia di sebuah taman safari Beijing Cina. demikian dikabarkan media setempat harimau itu menyerang begitu perempuan tersebut keluar dari mobilnya saat mengunjungi taman safari Badaling yang diduga setelah bertengkar dengan teman perjalanannya dalam rekaman video yang diunggah ke media sosial terlihat perempuan itu diseret oleh harimau tersebut menjauh dari mobilnya. Seorang pria kemudian terlihat keluar dari mobil dan mencoba menolong perempuan itu sebelum akhirnya kembali ke dalam mobil. Perempuan kedua kemudian juga terlihat keluar dari dalam mobil dan berlari menuju ke arah perempuan yang diseret harimau tersebut. Media sempat mengabarkan perempuan yang dimangsa harimau adalah putri dari perempuan kedua yang ada di dalam mobil yang sama. Pemerintah distrik Yanqing lewat akun Weibo-nya membenarkan peristiwa yang terjadi di taman safari yang terletak tak jauh dari tembok besar Cina itu benar. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Serangan satwa loreng ini juga terjadi di Indonesia ketika seorang pria di Riau ditemukan tewas mengenaskan di dalam hutan. Pria yang diinformasikan sebagai penebang kayu itu diduga tewas di mangsa harimau Sumatera. Korban ditemukan sudah tak bernyawa sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Diduga korban adalah seorang pekerja penebang pohon akasia milik PT Satria Perkasa Agung di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau dan dia berasal dari Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan informasi warga, lokasi itu merupakan jalur lintas harimau Sumatera yang sudah berubah fungsi. Kepala Bidang Wilayah Satu Konservasi Sumber Daya Alam Riau sudah mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut. Dia mengatakan, saat ini tim sudah diterjunkan ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut. Tim juga akan memeriksa langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan apakah korban benar-benar dimangsa harimau atau satwa lainnya. Dari informasi yang dihimpun, korban ditemukan oleh rekan-rekan korban yang juga sesama penebang kayu dalam kondisi mengenaskan. Bahkan bagian wajah korban sudah tidak tampak lagi. Selain itu salah satu kaki korban juga tampak sudah dimakan oleh binatang buas dan menyisakan tulangnya saja. Kapolres Indragiri Hilir mengatakan, sebelum ditemukan tewas, dia berangkat dari camp perusahaan bersama tiga orang rekannya, namun hingga sore korban tak juga kembali dan dilakukan pencarian di lokasi. Ia juga menyebutkan korban diduga tewas di harimau, sebab kondisi korban yang sudah tidak utuh dan mengenaskan. Setelah ditemukan, korban dibawa ke klinik PT Arara Abadi Distrik Merawang, kemudian korban dibawa ke rumah keluarganya di Bengkalis.